empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, Jadi mulai lagi, mulai-mulai aku kok eh sebentar sebentar sebentar sebentar sebentar ya nih pak ya sih di sore mas nah Eh sleh Ya. Ya. Lah, tiket tilin gol sana, Cbret. Tampan ini kok ini yang seperti ini Ini kalau di lombor ini ini Pak sore, Mas, Pak, gimana I love it. a oh Kuilla ininasyaitonirujim Bismillahirrahmanirrahim Wisakita mulai lah, tikat di ni Cepat. Sampan iki arek jare kok ndong ndong ndong ndong koyo ndong ndong Mas <coughs> kacilku loh besar besar, nah, ya, ya, nah, ke nggak di sini? itu di Daripada ku tampan ke Ini kita akan an, mas mau pergi ke mau